Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 70 71-72 pada tema 2 kelas 4 Baik kita akan jawab di halaman 70 Pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar Kabel seharusnya tidak bermain Kita seharusnya tidak bermain Layangan. Jika layangan sudah tersangkut di kabel listrik karena kita bisa tersambal listrik atau bahkan petir. Kita tidak boleh menggunting kabel listrik karena gunting pada mengant dapat mengantarkan arus listrik. Kita tidak boleh menempatkan colokan listrik di dekat kolam berenang karena berisiko menyebabkan korsleting. Berikutnya, di halaman 71, berdasarkan hasil diskusi dan bahan bacaan di atas, buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Baik, petunjuk cara menghindari bahaya listrik adalah, yang pertama, gunakan insulator saat menangani jaringan dan alat listrik. Kedua, pastikan kabel jaringan listrik tertutup sempurna. Ketiga, pastikan voltase perangkat sesuai dengan voltase jaringan listrik. Keempat, jauhkan perangkat dan jaringan listrik dari anak-anak. Kelima, gunakan pemutus aliran listrik atau sekring. Keenam, matikan listrik bila tidak diperlukan. Berikutnya kita akan mengerjakan ayur renungkan. Tuliskan lima manfaat energi bagi kehidupanmu. Apa yang akan kamu lakukan untuk menjaga keberadaan sumber daya alam? Menurutmu apakah pelajaran hari ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Baik kita jawab satu persatu dari yang paling atas dulu. Untuk aktivitas makhluk hidup, transportasi, penerangan, penyembuhan penyakit, dan hiburan. Untuk pertanyaan kedua, tidak berlebihan dalam penggunaan, menggunakan sumber daya alam secukupnya, dan melestarikan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sekarang untuk halaman 72, diskusikan bersama orang tua tentang cara-cara yang dapat kamu lakukan untuk menjaga keselamatan diri dari listrik yang ada di sekitarmu. Baik, jangan memegang kabel listrik akan membuat kita strom. Jangan bermain layang-layang jika ada kabel listrik bisa membuat kita strom Dan jangan bermain kabel listrik dan jangan bermain air dekat kabel. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.